Dolar Kanada bullish, waspadai koreksi. Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan dolar Kanada terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan. Perhatikan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 25025 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.24482. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101 Sekali lagi.